lagi bersama MAC dan juga Eros Monfi Ade Chandra, Eko Suroso. Yeah. Sinergi adalah yang utama. Wow. Ngomong-ngomong, nah, ini kita akan main tenis. Ya, yeah. sebenarnya, sebenarnya tidak main sih, saya cuma mau lihat. Oh, mau lihat yang main? Yang membantu permainan tenis. Oh, yang bantu main tenis kira-kira seperti apa yang bantu maintenance nanti kita saksikan <SILENCIO> Serius kali Ya, tadi sudah lihat yang putih-putih Sekar, ya Semangat, semangat Membuat kita hidup kita menjadi lebih semangat Ya, saya bersama dengan kadin mendekam kan, kan. Toko Semarang, Semarang. Jadi Pondok ini ya. Lumayan tapi, perjalanan Tapi belum pernah ke Toraja Makanya saya ajak ke Toraja Utara Untuk menikmati pesona alam yang ada di sana Oke so, ya. Dengan ini, tapi di tiap kutu hmm. ya, Sampai rame. rame. Hmm. Ini mana situasi ya. di belakang kita? Ini kalau kita lihat tadi kan, habis kita lihat tadi, tarian yang keren, keren. Uh, timunnya tenis. Nah, ini sekarang kita lihat orang main bola tenis. Oh, main bolanya ya. Kalau tadi? tadi main tenis karena ada, ada raket yang juga. Ada tadi. Raket. Jadi setelah saya pelajari, ya. jadi dibilangnya itu kalau main tenis itu orang yang baik-baik orang yang baik, -baik ramah-ramah, friendly dan sebagainya. Betul. Berarti, ya, Betul. berarti kita tidak ramah. Kita tidak ramah. <laughs> kita tidak ramah. karena kita tidak main tenis. Kita jenis. tidak main tenis. Tapi ini, bang. So, nah, itu saya memahami oh, sedikit ya. ya. Saya belajar dari bola tenis itu bolanya itu dipukul-pukul dong, dikeras-kerasin, dipantul-pantulin, gitu. hmm. tapi dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Dia Dan dia tetap rela untuk dipukul ya. Nah dari untuk dipukul. Tapi Jadi... ternyata dengan kerelaannya itu, dia menjadi sesuatu yang paling penting dalam, dalam permainan tersebut. Makanya kita sebagai manusia, ketika kita mau menghadapi segala tantangan, rintangan, mungkin pukulan, ya? oh, iya. mungkin ejekan, betul. dan sebagainya. Tetapi kalau kita tetap bertahan, kita, kita tetap kuat, dan kita akan. tetap memberikan performa terbaik kita, kita, kita mencari sesuatu, sesuatu yang penting dalam suatu kehidupan kita, yes. itu visologi, visologi, visologi. Fisolo Filosofi. Filosofi. Filosofi Jadi permainan tenis iya. Meskipun kecil, bolanya kecil Tetapi itu menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah permainan Demikian juga kehidupan kita Meskipun kita ini merasa tidak menjadi apa-apa di dunia ini Tetapi ingat bahwa kehadiran kita harus bisa memberikan manfaat bagi semua orang Kira-kira begitu Best Kita lihat Dandi mau kemana ini ah, Dia pasti akan mencari yang putih putih tadi Kami sedang mencari yang putih-putih. Ya. ya. Eh, mbak, di sini, sini semuanya. Saya malah mau ngobrol sama yang cowok kok. Itu dibawa, itunya dibawa, itunya dibawa. Ya, oke. Di sini sih. The best performance. Okay. Oh, Bang, abang ikut lah. Iya, sebentar. Okay. Oke. Oke, Oke, Oke. Ngomong cepat. Selamat pagi kami uh, bersama Ma Eros, MAC, -E dan Eros ya. Nah, tadi performanya bagus banget gitu ya. Jadi semangat sebenarnya banget. saya datang tadi itu agak lemes-lemes karena tadi malam nonton bola kan sampai tengah sampai dini hari. Jadi sekarang sekarang semangat lagi. Semangat lagi, lagi. karena hidup itu harus semangat. Ya hidup itu. Tuh harus. Yang saya mau tanya itu kok teman-teman ini dengan apa? Dengan bisa membawa tarian dengan keren gitu tuh apa sih uh, tujuannya atau ya tujuannya sih apa sih? Jelas, nah, mungkin karena hobi memang. Oh, hobinya. Hobinya memang oh, hobi ya, yang... hobinya. Hobi ini tennis atau? Hobi nanti. Oh, hobi tampil. Keren. Oh, tampil. Dan, dan, dan jelas besok masih go on. Iya, oke. Itu hanya tarian modern saja atau tarian? Bisa nah, tradisional. Bisa, bisa juga? Oh malah ngomong bingung aku terus, terus Pak Dali nanti menilainya seperti apa? Kalau saya sih yes. yes. <laughs> yeah. okay. ya, dia, dia. Tapi ini ini ini karyawan BRI semua. Iya, oh, semua. Iya, oh luar biasa. Oh, ini karyawan BRI. Tapi pikir sewo ternyata karyawan sendiri. Karyawannya BRI. Air. Oh oh pernah saya lihat dia nu kora celtara. Kora celtara. Oh gak pernah saya lihat dia nu kora celtara. Toraja oh. nah, ya. Utara. lihat. Gak gak lihat kita gak pernah. Gak pernah noleh. Noleh. tapi yang turun <laughs> ya. ya, saya kembali pulang ke Toraja Utara bersama dengan Pak Danding dan terima kasih kepada pemberi Tante Pau. Kita kembali ke Toraja Utara bersama dengan mobilnya Dandim. Ya, Dapat tumpangan gratis guys